oke cincin, waduh waduh ini enak kalau di ulti kaldu aja waduh kali 15 kali 5 kali 2 waduh waduh makotanya juga ikut jadi, aduh siap boy alas ya oh, oh awas sional ya memang slot gacor kali ini mantap ya si aki aki aki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 Oh, oh, Kakek uh, Hayu seperti apa kelanjutannya? Kita langsung main aja. Hayu gas Hai, <tik> Iya, ini kita udah ada di dalam gamenya ya kawan kawan ya, oh, seperti biasa biar si kakeknya nafsu kita kocok-kocok dulu ya di kocok-kocok-kocok e -e. ini kita pakai manual dulu ya manualnya nanti 10 turbo 10 seperti biasa 10 10 10 bay langsung ya gas pun di nanti ya coba kita lihat ya ini kita manual cantik dulu ya kawan-kawan ya e -e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 biru cantik oke okay. e, ini coba lagi kita terbob 10 ya e, kita lihat nanti jadi apa ya oke okay. udu udu udu udu oh ayah oh, juga mau dorong, dorong aja gitu aja ya oh mana Ulti kakek Ultinya Aduh goblah, ii telah oh, ku si kakek tapi nggak apa-apa ya Ini tena aja, aduh tak bisa tadi ini, aduh Langsung spin cepat ya sama kita ya, oke oke oke uh -huh. Iya kosong, oke ini banyak Ijo boleh, oke uh. oh, oh siap, oke oh wah uh, oh, aduh nggak ada lagi kelanjutannya ya si kakek memang ya suka ngepranknya sama kita ya nggak apa-apa Tapi kita lanjutin aja ya ini pola-pola dari mamang joni ya kita lihat dapat apa ya uh, Aduh ini boleh di -ulti juga Anjing tidak mau di ulti si kakek ya memang memang memang ya Macam-macam ya main-main ya sama kita ya uh, goblay ya, emang ya langsung aja lah kita Gaskun ya kan memang menurutnya juga 10, 10, 10 bye he -he. kita lihat ini all in kensia ayo ayo ainya. oke okay, kosong okay. alas ya ee kali 4 dapat Tambah lagi kali empat lagi Lumayan kalpat-kalpat kali empat ya Tapi pecahannya Enggak ada ini dia kali lima langsung Ada Uduh lagi Oke ijo boleh Tidak mau Aduh si Aki Jahanam ya Aduh aduh aduh Oke oh, Aduh kali tiganya lewat Kali lima ai, Aduh oh Aduh Aing kamana meni ultinasi Aki Aduh tuh Aduh aduh Oke kali tiga Alah sia boy cuman 300 peras doang pecahnya Kampret Kaliannya juga nggak ada yang konek, Ada ada ada Oke ini kali tiga kali empat oduh, Oke Tunggu uh, boleh? Tidak ada kampret itu ya cawannya kurang satu ya Aki ke mana meni Aduh aing aing totos mamang Joni ya kawan-kawan ya Aduh Oke cincin, udu udu udu ini enak kalau diulti kaldu aja, udu kali 15 belas kali lima kali dua, auto sempak ya kawan-kawan ya hehehe, -he -he. sempak Zeus. wangi ya kawan-kawan ya hehe, -he. si kakek ternyata ngasihnya di akhir akhir ya sama si cucu ya he, -he. enak sekali, lars ya, oke, apa ya boy, nggak apa-apa yang penting sudah dapat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 kolom komentar kayak kawan-kawan bakaya semua Hayu sok yang mau dapat giveaway ya dari Mamang Joni Hayu masuk katuh Sugan selain dapat giveaway dapat jodoh ya alas ya enak kan jadi nak Sugan ini mah ya siapa tahu Sugan teh ya yuh, Hayu atuh makanya gabung di komunitas Mamang Joni eh Mamang Joni tunggu ya. Ya. ya, kita lanjut aja main dulu lah. Ini nanti bagi-bagi nama okay. ya? Oke, si kita kayaknya lagi wangi. Lagi wangi kembang tujuh, kupak okay. ya? Oke, siap. Ma, aduh, nggak diukir malah love cat, ya aduh, siap. Kita langsung baik ya? Di delapan ribu ya? Kita lihat dapat apa ini ya? Cus ah Aduh kosong Yedek, alah kaldunya lewat Aduh kaldu kaldu, ayo we kaldu kaldu cantik ye, ma. Aduh. Oh. aduh Aduh, ada kaldu kalpatnya lewat Gak ada yang kena, ini mah totos Aduh kaldi kena, oke okay. Hmm, pecahannya nggak ada ya Memang, memang, memang ini ya Oke okay, kaldunya sekarang kena, boleh kuning Eh kuning lagi tidak ada ternyata ya Kampet, kampet. Kaki jahana memangnya ini ya Aduh giliran nibay di delapan 80 ya nggak ngasih ya Aduh pirahku yama Toto Oyo siya o oh kali lima doang ya Barijeng pecahannya tidak ada Aduh Ainga oke pecahannya banyak ini Aki boleh di ulti goblay tidak mau mengulti si kakete Aduh Ainga Ainga Ainga Toto Smaningson Iya ya bayi delapan dikasih cuma sembilan puluh eh sembilan cuma sembilan kayak bu ya he, he, langsung gaskin ke mamang Johnny malah, nah tuh mamang joni nol lagi aduh lihatnya aduh, si Akima kebiasaannya teh kalau pecahnya banyak hanya dipelong nah kayak gini nih di pelong agak mau, uh, uh, uh, uh. kan kan kan. kan? Kan, kan goblay anjim hmm. gak diulti tolil anjim telat aduh aingah oke biru nggak apa, apa ya nggak apa nggak sopah ayu sopah kita mah bilipin kakejew stay bilip oke besok ke oke aduh satu lagi itu mah kotanya aduh iya kuning enak lupa ada lala ada lanjutannya Uyuh si kaldu oke Uyuh boleh juga ikut jadi oh, oh Mantap cawan atau Enggak oh, oh. mau di -ulti lagi ya Cuman kali lima doang Aduh kuning Enak ya Aduh ayah Alah Alah Oke, okay, biar jadi itu cawat satu lagi kayak mantap. Oke, okay, ungu satu lagi. Tidak dikasih ya, tapi nggak apa-apalah ya. Heeh. Dapat nice ni ya, nice ni cantik enggak apa-apa nggak apa-apa. Oke. Okay. Olalala oh kosong. Oke, okay. siap ya, boy. Uh, oh dulu ini boleh diulti dulu kakek lu anjing goblok telat, aduh ainga, oke ini nggak apa-apa ya, aduh, juga nanti kalau yang tadi ya enak gitu ya auto sempak ya diulti kakek mayat, tapi di sini dikasini, cek gak apa papar nggak apa nggak apa-apa ya, hmm, aduh kotak koran satu. Oke biru boleh jadi ungu. Oke kuning piala boleh lagi. Oke kuning dikasih kaldu ya enak sekali. Oke piala pecah mantap biru. Oke, merahnya jadi enggak jadi. Oke udah ada kaldu ini. Eh, oke biru lagi dikasih ya. Allah, Allah, Allah, Allah, Auto sempak lagi ya kawan-kawan sempak sempak sempak e -e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 Boswin 168 atau enggak? Ini nih masuk ke komunitas Mamang Joni nih nanti dikasih ini. Uh -uh. Di sana juga di komunitas nanti kalian bisa tanya-tanya EKP dan kawan-kawan slot-slot atau pola-pola gacor apa aja bang? Gimana bang? Gitu. Oke okay. okay, cincin dapat Ini kelamnya loh bagus ya. Mamang Joni ini aduh. Mm -mm, iya di gede soalnya ya. Oh aduh kali tiga bang. Oh, mantap kena aduh satu lagi ini yang ya nggak mau turun ya makota aduh si asimah copet pelit ya sama cucu cucu ini teh aduh ayah sayang sekali oke biru oh iya sini. ulti kali tiga oke cawan boleh jadi satu lagi kakek turun oke mantap merah kuning boleh jadi oke mereka jadi ulti lagi kakek tambah tapi tidak mau si kakek anjing tapi tidak apa apa ya dapat mega mendung aja oke Lanjutkan, Iya, iya. Oke okay, Jok Alah oh kali 10 Oke okay, mantap ya dapat kali 10 Aduh aduh aduh Tapi pecahannya nggak ada ya Nince-nince nice aja enggak apa-apa Masih panjang Aduh kali 25 nya lewat Kampret si Aki Aduh aduh aduh aduh Ainga Ainga oke biru oh ijo oh, piala boleh jadi satu lagi nggak mau turun anjim oh oh kali aduh iya banyak ini aki enak diulti kali lu aja mana minta alki alah gak mau diulti kan si kakek mah udah pecahnya banyak memang kakek jahanam ya tei ucing lagi kakek aduh ini kayaknya nggak kayak jadi tei ucingnya kek ini ya, sudah mau mati-mati si kakek tapi di sini kita dikasih enak-enak ini kayaknya ini iya iya otomatis sempak aduh aduh bakotanya juga ikut jadi aduh siap ya, boy alas ya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 tapi uh, jahana akhirnya bisa kita tumbangkan ya uh, dengan modal gocap golek aja jadi satu GT ya oke okay, mantap iya mah ngomong joni nggak udahan ya heeh. Uh, uh. tapi nggak kita ini dulu aja lah siapa tahu ya ulti-ulti merah ya uh, sampai si Aki udah mulai kelihatannya susah bernapas lagi kita udahan aja ya hehe ya top dulu oke okay di sini juga uh, mamang ya tadi mau lanjutin yang tadi aduh kepotong sama uci Asia ya tadi ya uh, um, mau mengingatin lagi iya yang mau main di Boswin uh, kalian itu bisa di Boswin 168 itu kalian bisa cari di Google uh, Limbah Google ya, he, udah banyak aku uh, atau enggak bisa masuk di komunitas Mamang Joni itu di bawah nanti. Mamang Joni kasih linknya ya, he, hayu berapa main. Mamang Joni juga ingat ya buat kalian semua, para player, player kakek, jeus kakek, uus atau slot slot yang lain. Masuk pemain slot ya, kalian kalau main ya he mainnya santuy-santuy aja ya, jangan ke bawah nafsu dan emosi ya. nanti jadinya bisa kacau itu bisa nepaktaran totos sih ya. Oh, ini niatnya mau ngasih komunikasi, nggak papa lah kita ngebacot dulu ya kawan-kawan melanjutin -kawan. yang tadi ya. Terus ini juga yang main-main kayak gini teh ya kalian, ya mamang Johnny kasih pesan ya buat kalian.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 ini ya uang-uang yang kayak uang makan atau uang buat dapur atau buat sekolah jangan ya usia nanti mah malah jongnya nepatakan kalau pakai uang kayak gitu ya pakai-makai tuh uang-uang yang tiis, tiis. dingin dinginnya uang-uang yang nggak kepake ya bolehlah ya depo-depo gocak golek aja kayak mamang Joninya di sini ya e -e. oke okay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 Oke, oke, oke. kali dua doang dapatnya yang namanya dekati sama ditampingi aku, kita banyak. Oh, oke, okay. oke, okay. oke. Mm -mm. mm -mm. Dekati samanya. apa aja, lah sama ana we mamang mah ngomong mahnya, nya eh, eh, yang penting JP kawan-kawan bisa wede heeh enggak eh, coblak mah ke mana nya eh, eh, penting JP hai eh, eh, hayun JP mah siapa bae cemberut kalau enggak JP mah ya sok enggak bisa ngacoblak enggak bisa ngebacot eh eh apa-apa lah ya eh, ayo ulun nah, kita mau manas manasin lagi we si Aki ya supaya bisa ny dapatkan menju senjing ka ampuret si Aki mah ngasih teh sia-sia ya. oke kak rosong, kak rosong ya. oke mana lagi mana lagi ya inilah bayi terakhir dari mamang joni ya. abis ini kita udahan lah ya capek mamang ada ngadepin si kakek ini lama-lama ya ini terakhir buat kakek ya, ya. kita baik di 120 ya kita lihat dapat apa ini ya dari si kakek jahanam ya kawan-kawan cut unyul ah masing-masing sekalian si toto-toto sekalian. baik, Mamun Juni mah udah dapat 1 juta. Oh, wow, udah JP Mamun Juni mah baiklah. Hmm. Hmm, Oke, oke, ini kuning kakek. Aduh, dia boy. Mulai merungkapkan ya si kakek Ininya, harus habis ini ya. Memang hal kecurangan nanti sini ya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 Oh, odu oh, ini malah mau dikasih DP lagi nih kayaknya sama si Aki. Oke, ini okay. oh, nih, hijau boleh? Tidak ada. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, ya. Super bagong ya. He, he, kita dapatnya dari si Aki oh, oh, kali sepuluhnya lewat. Kali enam kali dua boleh jadi Oke okay, mantap pun juga jadi uh, nt nt -n -t -n -t dai hentenya hentenya jadi tidak mau dapat minyce doang ya oke -e. uh, oke okay. oke okay. ya kosong gak apa-apa ya kita kongkatnya sedikit ini mah ya cuman kongkat itu doangnya dibalikinnya 111 gak apa-apa gak apa-apa apa-apa ya kita namanya udah JP gede ya Iya, hmm, sekali lagi Mamang Joni Naskan ya? Ngesin, aduh sampai blepotan ngomongin Mamang Joni Mas, oh, ngecoblak waiti tadi atau jangan? Oh, baik, oh, Mamang Joni lagi Buat kawan-kawan mbak, -kawan, ayah wayangas ya Ayo gabung di komunitas Mamang Joni ya Komunitas KSS oh, Di sana kali bisa Dapat giveaway-nya oh, Gabung komunitas itu dapat giveaway -nya dapat apa lagi ya, dapat pola-pola cantik ya sariliser antar pemain ya, cara bermain polanya apa bang yang bagus kalian juga bisa tanya-tanya di bang yang bagus sekarang apa bang main apa bang e -e, di sana kalian bisa ya tanya-tanya gitu ya semua ya e -e. ayo aku gabung ya sama komunitas mama Juni, mama Juni tunggu ya di sana ya, e -e. oke makanya. E -e. Seperti biasa ya dari Mamang Yuni, Kalian harus tetap sehat, tetap aman, uh, Keep safe, stay healthy. ke uh, ngomong banyak sama si Mamang Yuni memang uh. dadah